Ini ada School of Revolution Pasrava Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Sandroy. Oke okay, ya, <laughs> lebay emang bener. Stop it, get some help. <laughs> Kali ini gua akan resekan lagi VOB. Voice of my Oh. oh. <laughs> ya seperti yang sudah-sudah dan sangat sudah-sudah dan aduh ampun dah untuk mencari sekarang untuk konser yang terbaru ini di tahun 2022 ini sendiri itu sekarang banyak badan yang What? jadi banyak konten-konten fans kreator yang sudah membuat lebih rapih tentang VOB konser-konsernya entah itu di Ostrava, Waken Open Air anjing apa anjing apa gitu itu ada juga kan tidak tahu itu di tempat lain itu banyak banget yang dihapus dari pihak youtube-nya ataupun kena klaim hak cipta <SILENCIO> jadi kita pun harus pinter-pinter lagi dah cari cari lagi dah. Oke okay, ya, kali ini gua akan reaksikan lagi ada yang terbaru dapat juga ya kan. Mudah-mudahan nggak kena claim cipta gitu loh. Tapi kalau misalnya masih layak di YouTube masih tampil kayak udah ada. Ini adalah video rekaman terbaik VOB ya. Ini ada School of Revolution Pesrava Jangan lupa subscribe-nya lah dan komen nyalin kan. yuk kita langsung masuk. Masih bagus bergantung. Masih ya karakternya ya School of Revolution loh Oke okay ya Faktanya menerima pertama Tentang School of Revolution Naviobi Voice of Baceprod atau V.O.B. merupakan nama yang sempat populer di kalangan warganet dan masih populer masih viral yaitu ada Firda Kurnia Vokal Gitar, Widi Bass, dan Oisiti Aisah Drum Mereka memilih untuk menghembuskan lirik-lirik yang kritis dalam format musikal yang terdengar keras dan cadas Jadi bisa saat cewek, cewek muda berhijab lebih banyak mengumbar senyum manisnya Musik menjadi medium band bentukan tahun 2014 ini untuk mengirim pesan-pesan cinta yang kritis. Kini, orasi dari Voice of Baceprod hadir dalam format musikan yang lebih sempurna dibanding yang beredar di media sosial. Voice of Baceprod memilih School Revolution sebagai tonggak mereka dalam mengarungi dunia musik secara profesional. Lagu bernuansa hip metal ini telah mengalami proses yang amat signifikan. Output mereka terdengar lebih matang, lemahnya sistem sekolah ini sendiri juga serta ketidakadilan yang menjuat menjadi tema utama lagu ini. Voice Abajepret memang tidak berorasi di depan sekolah sambil memprotes kebijakan yang mereka anggap kurang sesuai. Mereka memilih medium harmoni menjadi media penyampaian pesan-pesan yang dianggap tak sesuai dengan hati nurani. Skull Revolution pun setidaknya bisa mewakili para penuntut ilmu yang sudah menyuarakan protes mereka. Lanjut. Masih terbang bersih gambarnya lo. Gila, drama CD ya? Gila. Gini, gini guys gini guys ya ini gua dapat untuk VOB school of revolution Ostrava 2022 ini sendiri Di sini ada namanya Queen Latifah ya ini kayaknya di belahnya uh, uh, creator baru lah creator baru gitu loh namanya Queen Latifah masih 391 subscribe gua pengen di belahnya kita semua ngedukung untuk mereka untuk, untuk dia ini sendiri ya Queen Latifah itu sendiri karena kenapa gitu loh Kalau misalnya kita mendukung untuk biaya ini sendiri ya itu tadi kan gue katakan kan itu lagi tadi gue katakan gitu loh jadi kita itu kan membutuhkan forma apa informasi terbaru update dan gue berharap ketika dia sudah naik Queen Latifah itu jadi sudah pasti otomatis akan terus berbagi informasi tentang vlogi itu jelas karena kenapa kalau misalnya kita ingin naik kita ingin naik nih bagi buat teman teman semua yang punya youtube juga yang ingin naik gitu loh ingin naik youtube nya kita harus pintar pintar nih berbagi uh, informasi atau berbagi Kreator, contohnya kalau misalnya lu suka musik, musiknya musik apa? Kayak gua musik lebih ke reaksi, ya kan? Maka gua harus bertema tentang reaksi gitu loh. seterusnya diberanya untuk di konten gua, karena algoritmanya terbaca adalah reaksi. Apalagi terbagi lagi cabangnya, ya? Gua reaksinya khusus hobi, dan ini paling rame. Maka gua harus terus-teruskan, ya, untuk reaksi kan tentang hobi. Sama seperti ini, ketika dia naik, konten ini Queen Latifah ini naik, ya? tentang Viobi, otomatis si yang punya channel ini sendiri pasti akan terus berbagi informasi tentang Queen Latifah itu sendiri atau berbagi tentang Viobi itu sendiri, ya. Terlepas di belanya ini milik siapa, video siapa, itu oke okay nggak masalah tergantung cara editnya. Karena kenapa? Ini panggung milik Ostrava bukan milik, paham ya? Ini konsep milik Ostrava ya, yang dinyanyikan oleh Viobi. Berarti mereka berdua yang punya, ya tetapan untuk klaim klaim hak kita, ya. lu semua pun juga kalau misalnya lagi video ini, tuh juga pun pasti akan kena klaim hak kita, pasti, gue yakin pasti. Gak usah seperti ini. lu mau pengen konten dangdut pun juga sama, bikin video gitu kan ya. Itu pasti akan kena klaim apa klaim hak kita, karena kenapa? Terbaca nanti algoritmanya itu sendiri kalau Algoritma sih, ya pokoknya itulah. Saat. Apalah dibelanjalah musiknya lah, ya. Oke itu aja ya. Alangkah baiknya kita bantu dukung. Oke kita bantu dukung untuk Win Latifa, ya. Oke cek linknya di deskripsi gue pasti akan terus membantu seperti ini Dapat buat lu semua juga yang mau rame mau saling berbagi mau saling rame yuk saling maju masukin aja di komentar kira-kira punya siapa nih yang bagus punya siapa semuanya gue yakin bagus semua ya. punya siapa yang ingin gue risikan yuk ramikan aja oke okay, ya lanjut so lampunya itu loh Kayaknya itu tersendiri yang gue lihat tadi scream ya soalnya gue ya? gue gue kalo digarisi untuk iya bener ya waktu itu pernah kita bahas juga jadi ada yang bilang di belanja mereka kiblatnya larinya, kiblat itu sendiri ya, sebenarnya di belanja uh, uh, itu ya. Musiknya, gua ngeliatnya di di sini ada tampilan-tampilan RATM sama RHCT. Menang guys. sih? mesin ya, udah pasti ya, masih ya, mereka, karena mereka masih menyanyikan lagu untuk itu sendiri. Ada juga kayak malah tampilan RHCT di sini loh Untuk rapnya kali ya, banget juga atau kocokannya Lanjut deh. Karena gue bukan bukan damar gini ya, makanya gue bilang, gue bukan musisi bro Jadi gue hanya penikmat musik dari ya? Jadi kalau misalnya penikmat musik punya cara tersendiri untuk Atau cara cara cara jawaban sendiri lah, bukan nilai ya, cara jawaban sendiri lah Untuk kenyamanan diri, diri dia sendiri atau diri gue sendiri Oke, Lanjut hey, go, go. Keren gila itu layar Nelairin aja kali ya nah, nah, nah. Yo, Liberty Stage Oh nah, itu sendiri ya kalau misalnya gue tuh Ya kan udah dapat. Lightingnya bagus, aduh, keren ininya juga semuanya. Cuman memang agak disayangkan kenapa, kalau misalnya agak susah mungkin untuk panggungnya sekali-sekali mungkin di layar itunya ya lebih ingin ya Pinter-pinter untuk caranya edit sebenarnya sih. Kalau misalnya gue bilang di sini adalah lebih pinter-pinter untuk caranya edit Tapi thanks buat Queen Lativa, ini bagus, soalnya bagus, enak banget, jelas keren-keren. Lanjut, tuh. Wih, si Widih Nah, disini aja terus Wih, si Widih Gadis cewek hijab bro main Dio Strafah lagunya aduh udah dapat tulisan di sini belakang itu sendiri VOB Gadis cewek. cewek hijab -oh. impian para musisi death metal untuk manggung seperti ini tapi ternyata cewek hijab pun bisa Hai ya aduh Gila bahasnya udah berobat. Benar-benar kayak misalnya kita nonton di sini loh, nonton bareng, berasa banget. Kita datang di sana, nonton bareng. ya kan, viobi lagi manggil. Nanti yang para kita, kita semua nih, para jamaah-jamaahnya. viobi gak bukan jamaah ya? kayak ya, ya bercanda doang ya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ya, para fans-fansnya viobi pengen nongkrong. Mal. Aduh, mampu, Wah, lanjut dong. Bahasnya video gantung Oh Keren keren keren keren walaupun gini ya Keren ini Untuk kena tinggal Ya, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komennya nya Lanjutkan di atikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya gue akan reaksikan lagi Untuknya kayak gini-gini ya Baru-baru kayak gini Yee yeah? Yo